Hai guys, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Bali Jani. Saat ini saya sedang melusukan ke Desa Belayu, sebuah desa adat yang terletak di wilayah Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Ada riwayatnya mengapa nama Belayu masih dipertahankan dan begitu dikenal sampai saat ini, walaupun bukan merupakan desa dinas. Namun sebelum saya lanjut bercerita, izinkan dulu yang satu ini numpang lewat. Sane nentan unning bali kena surya ne surup ngulangani Suarga loka penguntat rengkumi Asal-usul Desa Belayu berkaitan dengan kehadiran seorang tokoh di masa lalu yakni Igusti Agung Putu, pendiri kerajaan Mengui. Beliau awalnya adalah penguasa di kapal, tetapi karena ia tidak peduli pada rakyatnya dan tidak bijaksana dalam menjalankan pemerintahan, maka rakyat kapal memberontak bersama penguasa kekeran yang bernama Igusti Murah Batu Tumpeng. Sejak saat itu, nasibnya berubah tragis. Ia ditangkap lalu diasingkan ke Puritabanan dan menjadi tawanan di sana. Pada suatu hari, I Gusti Bebalang dari Marga menghadap ke puri Tabanan. Melihat I Gusti Agung Putu menjadi tawanan di sana, ia sedih dan merasa kasihan. Ia lalu mohon kepada Raja Tabanan agar mengizinkannya membawa I Gusti Agung Putu ke Marga. Karena Raja Tabanan percaya kepada bawahannya itu, maka I Gusti Agung Putu dilepaskan dan lantas ikut I Gusti Bebalang ke Marga. Sejak tinggal di Marga, perangai I Gusti Agung Putu berubah. Ia menjadi orang yang sangat santun, bijaksana, dan dekat dengan rakyat. I Gusti Bebalang sangat senang melihatnya, apalagi ia menganggap I Gusti Celuk putranya sebagai saudaranya sendiri. Igusti Agung Putu kemudian punya niat untuk membangun kembali kerajaannya yang sudah runtuh. Hal itu ia bicarakan dengan Igusti Bebalang dan mendapatkan tanggapan baik dari penguasa Marga itu. Untuk mendukung Igusti Putu meraih cita-citanya, Igusti Bebalang kemudian mengizinkan Igusti Agung Putu meraba hutan di sebelah selatan Marga bersama Igusti Celuk dibantu oleh 200 orang pilihan. Setelah selesai merabas hutan, Igusti Agung Putu dan Igusti Celuk kemudian mendirikan Puri yang diberi nama Puri Belayu. Dari Puri Belayu, Igusti Agung Putu mulai bergerak mewujudkan impiannya dengan menaklukkan anglurah-anglurah di sekitarnya. Setelah menguasai wilayah yang cukup luas dan membangun Puri di Mengui, Igusti Agung Putu menyerahkan Puri Belayu kepada Igusti Celuk. Itulah riwayatnya mengapa wilayah yang kemudian dikendalikan oleh Igusti Celuk disebut Belayu. Desa Belayu yang terletak 20 km di sebelah utara Denpasar dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih setengah jam dengan kendaraan bermotor. Keadaan Desa Belayu setiap harinya tidak begitu ramai karena sebagian besar warganya hidup sebagai petani, di samping cukup banyak juga yang menekuni pekerjaan seni terutama sebagai pemahat. Ada beberapa pesohor atau selebriti yang berasal dari desa Belayu, antara lain Ida Bagus Kalem, seorang pelukis terkenal pada zamannya, yang berkawan akrab dengan Menteri Radius Prawiro. Lalu ada I Gusti Made Mantre, mantan Presiden Direktur PT Ucijaya, agen eksklusif IBM di Indonesia, dan yang masih hangat adalah Iwayan Nardayana, seorang darang inovatif yang lebih dikenal dengan judukan Dalang Ceng Itulah sekilas mengenai asal-usul desa Belayu. Semoga ada manfaatnya.